Oke okay, Hai, ini kan tadi bisa udah bilang kan ke teman-teman kalau Hai ini adalah alumni dari kampung Inggris IC1 yang program intensif, betul? Iya. Oke. Okay. Program holiday waktu itu yang dua minggu uh, bulan Januari. Bulan Januari, loh? Kamu program holiday? Bukannya program intensif? Yang kedua minggu itu, Om Oh iya, iya, yang sama anak-anak SMA, sama anak-anak kuliah itu kan. Tunggu, yang masuk ke itu barang yang satu bulan sama yang 3 minggu. Oh, I see, temenmu siapa waktu itu? Miss Indah, ada siapa temennya? Uh, Temenku, ada Angga itu yang... Oh, SMA I see. Iya, iya, iya, ini, ini, ini, Oke okay, ya langsung aja ya ya, ya. kamu tahu Hai dari mana sih Hai uh, Sebenarnya salahnya tuh aku nyari-nyari uh, di Google ya mm -hmm. uh, kursus di kampung Inggris yang bisa dua minggu soalnya waktu itu si uh, kesempatan akunya punya, punya, punya cuman punya dua minggu aja gitu buat belajar nyari-nyari terus dapet De salah satunya DG1 gitu. Nah, terus aku nggak pikir panjang lagi, hmm. langsung ngecek ke office terus bayar DP, dan DP yang itu yang program dua minggu. Oh, I see. terus kamu asramanya di mana? Asramanya itu yang disetujui, yang di Hek, satunya itu. Oh, I oke, oke, oke, oke, dong, Hai apa sih yang kamu dapat selama menjalankan program tersebut selama waktu dua minggu itu apa aja? banyak banyak banget sih yang aku dapat selama dua minggu itu karena benar bener, -bener ngelokulin diri gitu soalnya waktunya memang sangat-sangat singkat gitu time dari pengetahuan tentang bahasa Inggris aku di sana aku dapat teman banyak, relasinya jadi luas, terus ketemu tutor-tutor yang baik-baik banget, ada humble, terus uh, pengalaman sih intinya yang paling berharga itu juga ngerasa kurang nggak sih kalau untuk program holiday aja ngerasa sih pengennya waktu itu dilanjut lagi ya sampai sebulan tapi karena emang keperluannya lagi ada keperluan lain di gitu, cumis yang mendesak jadi harus buru-buru balik ke tasik terus ke Bandung lagi deh. Oh Icy, kamu kuliahnya di Bandung? Hmm. Iya di Bandung sekarang semester 5, jurusan di publik UEN dan penulisan tipik Oh I Oke okay, fine. Terus yang paling kamu ingat waktu di I apa aja? Yang yang aku ingat tuh terus lagi ini pembelajaran yang belajar upacara itu loh Miss sama Mister Abu. Oke okay, oke. Okay. Terus di dalam kelas kan itu terus yang sama Miss dan juga Uh, yang ini latihan stick itu yang mau buat tidak kayak gitu aku kan orang sunda ya Miss, semua orang kan pada tahu kan orang hmm -mm. gitu jadi aku agak nervous gitu soalnya kalau nggak sadar itu mau f mau p mau v itu sama semuanya jadi p oke baik next dong First impression nih, ketika kamu dapat kesempatan bisa belajar bahasa Inggris di HIC apa? sebenarnya ngerasa bersyukur banget, ngerasa bangga banget gitu, bisa, bisa sampai ke kampung Inggris, gitu, pagi di HCE1. Tanya banyak teman-teman aku yang mau kursus di sana, tapi ya terkendala sama waktu, terus uh, uang, terus sama izin dari orang tua juga. Makanya, pas ke sana itu benar-benar ngefokusin diri gitu. Soalnya takut gak bisa ke sana lagi, dan emang sekarang belum bisa ke sana lagi. Itu waktu kamu berangkat ke sini naik apa? Naik kereta sendiri, tengah malam. Iya, baik dari kasih jam dua nyampe ke kediri itu jam tujuan apa? Setengah tujuan. Mak, kok kamu bisa berani sih? Oh, oke okay deh, aku berangkat sendiri kok bisa berani? Kan gak tahu nih. Tempat aslinya di mana? Soalnya oh, aku uh, kalau punya keinginan gitu mesti gitu loh okay. mesti diturutin di, di, tuh gitu. yeah, terus uh, kan orang tuh juga kayak buat gitu ya udah sokal demi kebaikan mah ya udah berangkat aja gitu. Justru yeah, emang jiwa-jiwa travelingnya waktu yes. itu lagi bener-bener banget. Gitu. Oke, okay, okay. apa gregetnya itu? lebih tinggi ya motivasinya tuh besar gitu kan? Iya. Oke. Okay. Iya aku tuh pengen tahu sebenarnya kamu inget tuh kayak gimana gitu penasarannya tuh banget banget gitu. Apalagi waktunya itu kan emang sedikit banget. Jadi aku harus cepet-cepet berangkat cepet-cepet gitu. Sebelum waktunya habis Oke okay, fine. Uh, untuk kegiatannya waktu itu kamu masih inget nggak ngapain aja mau dari pagi sampai siang sampai malam sih gimana? Kalau uh, pagi-pagi tuh, pagi-pagi tuh aku belajarnya grammar, terus uh, speaking, terus sama vocabulary, terus kalau istirahat tuh juga terus masuk lagi kelas lagi, um, sampai sorenya tuh ada study group, istirahat terus um, kayak review-review gitu sih, tapi reviewnya tuh kayak review masih individu gitu. Oke, okay. itu waktu kamu masuk itu sekelas ada berapa orang? kelas berapa ya? 30 20? lupa Yang paling... <laughs> yang Yang Dan paling banyak uh -huh. itu Yang anak uh, anak itu ngambil yang satu bulan Namanya yang dua minggu itu cuman kita bertiga Berempat waktu itu, tau gak sama. Sekamar itu waktu itu ngambil dua minggu di kelas. Gitu itu kamu masih ini? Masih kontak-kontakan ama your friend? Masih? Sampai sekamar Iya? Sama siapa aja? Sama yang sekamar Terus sama yang sekelas Kayak tampaan-sampaan dikit Kayak gitu Terus kayak nanyain kabar Waktu itu sempet di video call juga katanya mau pada main ke Bali. Uh, satu kalimat positif dong pakai bahasa Inggris ya Untuk teman-teman yang mau gabung nih di IC1 Untuk uh, yang masih punya jadwalnya kayak kamu cuma dua minggu kira-kira apa nih? Uh, intinya prinsip aku gitu Do the best for all people everywhere, every time Pokoknya nggak kenal waktu, nggak kenal tempat Kita harus ngelakuin hal-hal terbaik buat orang lain gitu Soalnya banyak Uh, gak kerasa gitu loh Miss Di manfaatnya itu entah satu tahun, dua tahun kemudian Bahkan satu menit pun orang tuh kayak tiba-tiba ngasih kebaikan buat kita gitu Ternyata emang itu tuh kayak uh, Apa ya, efek dari kebaikan yang pernah kita lakuin Soalnya itu kejadian banget Miss pas aku mau pulang kediri kediri oh kan kehabisan kereta ya nah, waktu itu aku transit sekali Terus pas nyampe di kota Arjo itu ada ibu-ibu nolongin aku gitu, Miss ngajakin nginep di rumah aja Sampai besok gitu Oh iya? Yeah? Makanya aku kayak... Kayak terlalu banget pas gue dari AED Kok bisa sampai <loke> gitu sih? <k> <Deaf> iya makanya kan waktu itu transit dulu ya Miss di Bodo Arjo Soalnya ada kereta, terus aku transit di Bodo Arjo terus kata ibu-ibunya itu mbak daripada di sini, mending ikut aja sama ibu aku tahu banyak ragu tapi karena takut emang stasiunnya sebegini sana sebegini udah ikut aja nginep sana ternyata ibunya itu sama-sama orang Sunda sama-sama orang, ba orang Bandung tapi ketigaan kereta akhirnya kita bareng pulangnya <tuh> <tuh> yang terharu oh, banget gitu iya, itu kayak nggak disangka-sangka gitu kan? iya, nah, kayak ada malaikat <gulau> kalau <daten>. semisal nih ah, Hai kamu dikasih kesempatan untuk bisa ngulang lagi nih waktu belajar di kampung Inggris yang waktunya singkat banget dua minggu kira-kira apa yang kamu ingin perbaiki aku tuh pengen pengen banget gambar memperbaiki ini grammar aku sih misalnya nilai grammar aku kemarin yang paling hancur de had luian kalau emang dan anaknya mungkin tentang hal jadi lebih ke praktek gitu yang yang paling berkesan apa ketika dia sih? yang paling berkesan sama dia itu satu belajaran sih kebanyakannya soalnya sepan gitu loh sedang di mix sama permainan-permainan gitu jadi ya nggak jenuh gitu terus sempet liburan juga sama anak-anak ke Bromo Oke, okay, hai, terima kasih ya untuk waktu singkatnya ini. Miss Jinda, do apologize ya. Kalau misalnya ada banyak salah, next time kita gabung lagi ya. Oke, okay, see you, hai, bye-bye.